Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brenna Karolimah Tawala dari SMP Negeri 282. Kenalkan namaku Pranko, Karya mahu. Kenalkan namaku Pranko. Aku lahir di Inggris tanggal 6 Mei 1840. Ayahku seorang guru Roland Hill namanya Kini usiaku lebih dari satu setengah abad Cukup tua ya Bahkan kini aku sudah mempunyai anak dan cucu Tapi diriku masih awet muda Lagi energik. Hingga kini aku terus dipercaya menjalankan tugas baktiku Sejak dilahirkan, tugasku membantu Pak Pos menjadi bukti biaya berkirim surat Tak heran, bila di wajahku selalu tercantum angka-angka yang menunjukkan harga diriku Berkat kegesitanku, hampir semua negara di dunia menciptakan dan memanfaatkan diriku. Kenalkan, namaku Prangku. Meski harga diriku tergolong murah, aku bukan barang murahan. Jutaan orang terus mencari Memburu, mengumpulkan, dan menyimpanku dalam album dengan penuh sukacita. Bahkan beberapa kawanku diperjualbelikan dengan harga miliaran rupiah. Boleh percaya, tidak pun tidak apa-apa. Badanku memang mungil dan bergerigi Meskipun begitu Aku bukanlah si kerdil Baiklah Kamu boleh menanyakan Apa saja padaku Tentang sejarah? Boleh Tentang tokoh dunia? Oke Nama dan tempat suatu negara? Juga bisa Flora dan Fausti Seni dan budaya, atau tokoh kartun kesukaanmu, ai-ai, semua bisa kamu temukan di atas wajahku yang penuh pesona. Karenanya, aku patut menjadi sahabat karibmu. Kenalkan, namaku... Bila kamu ingin bertemu aku Kamu bisa jumpai aku Menempel di sudut amplop surat Yang dikirim melalui pos Atau Temui saja Aku di kantor pos Dan toko Villa dekat rumahku Sebut saja namaku Pranko, Pranko, Pranko dan aku akan segera datang menjumpaimu mu Terima kasih.